Sifat yang ketujuh, iaitu sifat istitalah. Istitalah membawa erti memanjang. Apa yang kita maksudkan daripada memanjang? Kita perlu lihat satu huruf untuk sifat istitalah, hanya satu huruf iaitu huruf dhat. Kenapa huruf dhat ini dinamakan istitalah? Kerana kita balik kepada makhraj huruf dhat. Cara menyebut huruf dhat adalah dengan mengambil side lidah kita. Dari dalam, eh? side lidah Sampailah hujung lidah kita side Semua semua bahagian kiri lidah Bukan part of it, tapi kesemuanya Kita rapatkan kepada gigi geraham Kiri ataupun kanan, you choose Alright, So, kalau sebelah kiri, kita akan rapatkan kesemua So, olah-olah seperti ini visualnya okay, Bukan kita langgarkan sebahagian tepi Kalau kita langgarkan sebahagian tepi, dia jadi huruf lam Kemarin kita sebut hujung lidah ada Tip ataupun bahagian tepi, side, langgarkan Ini semua Ok, bila kita menyebutkan semua, dia memanjang hurufnya daripada awal, tarik sampai ke depan huruf, uh, lidah kita Itu semualah uh, anggota yang kita perlukan untuk menyebut huruf D. Maka bila kita sebut WALAW DALIN, kita sedang mengambil panjang daripada WALAW Saya slow motion kan, saya sebut WALAW WALAW Sebab tu kita dengar bila menyebut D dia ada AWW Ada membesarkan, memanjangkan sedikit suara kalau kita sebut dot dengan pemahaman hanya hujung lidah rapat kepada gigi depan Seperti dal, maknanya kita faham Dot is the bigger version of dal Maka dia tidak ada sifat panjang Dia cuma sebut da Jadi, do Do Dia straight away sampai depan Cepat sampai do Tapi ni, do Do Walau dolin Do Okay, so itu kita namakan istitalah